doa malam keluarga mohon perlindungan Tuhan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus amin O Yesus yang terkasih kami dengan rendah hati memohon kepadamu agar engkau Sudi memberikan rahmatmu kepada keluarga kami. Semoga rumah kami menjadi tempat yang dikelilingi iman, kedamaian, kemurnian, dan cinta. Kami mohon kepadamu, Yesus yang terkasih, agar engkau melindungi dan memberkati kami semua yang tidak hadir saat ini, maupun keluarga kami yang sudah mendahului kami. Oh Maria, Bunda Yesus yang terkasih dan Ibu kami, dekatkanlah keluarga kami semua, keluarga Katolik dimanapun dengan Yesus Putramu. Jagalah anak-anak kami ya Santo Yosep, pelindung suci Yesus dan Bunda Maria, dengan doa-doamu, Bantulah kami untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan keluarga kami ini. Mintalah kepada Yesus Rahmat Kristus yang ia berikan kepadamu untuk menjaga rumah kami dan menjaga keluarga kami yang sedang sakit. Sehingga bersama engkau dan Bunda Maria,